Harga emas batangan 24 karat yang dijual di Pegadaian pada hari ini, Kamis, tanggal 9 Juni tahun 2022, untuk cetakan UBS maupun Antam sama-sama mengalami kenaikan harga jika dibandingkan harga sebelumnya. Berdasarkan informasi yang ada pada laman resmi pegadaian, harga emas 24 karat UBS ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp514.000, naik Rp2.000 dari posisi Rabu, tanggal 8 Juni tahun 2022. Sedangkan untuk emas 24 karat cetakan antam ukuran 0,5 gram hari ini dibanderol seharga Rp560.000. Harga tersebut juga mengalami kenaikan Rp 2.000 rupiah dibandingkan harga kemarin. Lalu untuk emas UBS ukuran 1 gram, pegadaian menjual seharga Rp 962.000, naik Rp 4.000 jika dibandingkan dengan sebelumnya. Sedangkan untuk ukuran yang sama emas antam dijual Rp 1.016.000 yang naik Rp 5.000 dibandingkan harga sebelumnya. Emas 24 karat UBS dengan ukuran 5 gram saat ini dibanderol Rp 4.714.000, sedangkan emas Antam empat juta Kemudian, untuk cetakan 10 gram harga emas UBS di Patok RP sembilan sedangkan emas 24 karat Antam dihargai Rp 9.625.000. Sekian harga emas untuk tanggal 9 Juni tahun 2022, untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.